serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dan bahagia dari Leslar tentunya menemani santai siang kalian saat ini pemimpin akan menyuguhkan info-info menarik dan pasti kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar kabar pertama langsung bersama aja kita mendapatkan kejutan surprise dari Buda Westi kali ini informasi langsung dari 3D Entertainment di bulan Maret ini persahabatnya untuk single terbaru Bunda Lesti akan dirilis tanggal 7 bulan 3 bulan Maret persahabatnya tepatnya besok nih untuk pre-save dengan judul lagunya Insan Biasa. Tanggal 10 bulan Maret persahabat, Teaser pertama musik video Insan Biasa dan tanggal 13 itu teaser kedua musik video. Insan Biasa, tanggal 15, Live Premier Music Video Insan Biasa, tanggal 17, BTS Model Video Insan Biasa dan tanggal 21 bulan 3, Video Lirik Insan Biasa. Wow, masya allah luar biasa. Mulai di besok kejutan akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Ini 6 hari berturut-turut diperssahabat di tanggal 7, 10, 13, 15, 17 dan 21. Lagu Insan biasa akan menjadi lagu yang sangat luar biasa. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Memanggil pasukan Lesti Lovers Indonesia Siap-siap menantikan karya terbaru Lesti Insan biasa Catat tanggalnya Tuh jangan lupa dicatat tanggalnya persahabat ya Biar tidak ketinggalan Biar tidak lupa persahabat ya Karena single ini sangat dinantikan sekali Sangat ditunggu-tunggu oleh kita semuanya Begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan di antaranya dari official Lesti Lovers Indonesia, masya Allah, sangat terpanggil sekali. Min tanggal sudah dicatat, bismillah, semoga lancar semuanya. Mimin manggil pasukan di sini, mana suaranya? Are you ready Tuh siap-siap? Pokoknya untuk keluarga Konoha, siap untuk trendingkan, siap untuk boomingkan. Mudah-mudahan lagu baru Bunda Lesti dengan judul Insan Biasa ini diminati oleh semua kalangan. Amin. Kemudian juga persahabatnya kita lihat tanggapan selanjutnya dari dunia Leslar mengatakan Wah, Masya Allah, gak sabar banget nih pengen dengerin lagu barunya Bunda Lesti dan streaming model videonya yang diproduser langsung oleh Papa B siap trendingkan di Youtube, tuh, Masya Allah, begitu banyak orang-orang yang tentunya semangat untuk trendingkan lagu baru Bunda Lesti Keciora Kita lihat juga di unggahan ayah Keciora Memposting tentunya unggahan yang sama yang diposting oleh 3D Entertainment Mengingatkan dan pastinya mendoakan Bismillah kata Ayah Kejora Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan lagu barunya Bunda Lesti ini bisa trending nomor satu. Dan selanjutnya, persahabat, kita lihat juga di sini ada video BBL, ini persahabatnya, momen BBL yang mupeng banget nih ke makanan Kak sania dan disandingkan dengan video Papa Bi juga, persahabat yang mukanya pengen banget juga nih makanan yang tentunya dimakan oleh Bunda Lesti. Sama-sama ekspresinya mirip banget nih persahabat Emang luar biasa idol kesayangan kita Masya Allah mudah-mudahan sehat, bahagia dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan semoga idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya kita simak juga persahabat di kalimat komentar yang diberikan oleh para fans Diantaranya dari akun Keep Calm mengatakan Wajah bunda kelakuan papa emang perpaduan yang pas si kasep ini Katanya tuh, Masya Allah Ada juga tanggapan dari Lenny Marlina Masya Allah bang Fatih lucu banget na Nelan ludah samaan dengan papa bilar Katanya tuh, ekspresinya sama-sama Mupeng Persis banget persahabat Kemudian juga selanjutnya kita lihat di starinya MRB Clothing Line Persahabat ini masih tentunya drama sepak bola Tim klub kesayangannya Papa B Dan tentunya tim kesayangannya Asli Noval nih Ternyata MU itu juga tim kesayangannya Aswin nih persahabatnya Dan Alhamdulillah Liverpool menang telak atas lawannya Dengan skor 7-0 ya. Kita lihat di sini Pak Bos hatinya lagi berbunga-bunga katanya tuh Masya Allah Bahagia sekali Bapak Bilar Mudah-mudahan sehat terus Dan kita lihat juga berikutnya di storynya Kak Bibo Mengunggah video BBL Ini momen saat di Bali Ada sebuah pertanyaan sebelumnya persahabat Kapan ketemu lagi BBL? Katanya tuh Kita lihat jawaban dari Kak Bibo Sun ya, udah kangen banget sama si Gemes Katanya tuh Wow Kak Bibo aja akan tentunya bertemu dengan BBL Yang sudah lama dan merindukan sekali Tentunya main bareng dengan si gemes Abang Fatih Kemudian juga selanjutnya ya Persahabat disimak diunggahan Kak Lisna Ini mantan manajernya Bunda Lesti dulu nih persahabatnya mengunggah foto bareng dengan Kak Rivi dan Bunda Lesti Aduh Masya Allah Masa-masa yang luar biasa juga ini Barakallah fi umri kakak, ini dari Kalisna untuk Arif yang sedang berulang tahun kemarin. Mudah-mudahan sehat, selalu rahmi juga, tetap terjaga dengan baik. Hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk Leslar, hanya support yang kita berikan. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar. Mudah-mudahan juga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekompakan, dan makin solid. Dan apapun yang dilakukan oleh kita semua selalu diberikan kemudahan. Amin.